Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan channel Anak Emo Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan berbahagia pada hari ini Dan saya mendoakan teman-teman semoga Yang sedang Sakit, sakit, sakit, sakit segera disembuhkan dari, dari penyakitnya, yang, yang sedang, sedang mendapatkan masalah, masalah segera diselesaikan. Segala, segala permasalahan hidup, masalah, semuanya, semuanya, semuanya dalam, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, masih di, di video kali, kali ini akan menceritakan, akan menceritakan tentang seorang tokoh yang, yang tentunya tokoh ini jajak sudah terkenal dan sedang kita, aneh namanya yaitu Abu Nawas. Nah, e, saya, saya akan saya membacakan kisah tentang Abu Nawas kepada teman-teman semua sebagai e, teman bagi, teman bagi e, waktu bersantai atau istirahat teman-teman semua teman-teman mungkin tidak perlu melihat ke video ini hanya perlu mendengarkannya saja sehingga mata teman-teman juga tidak beri dan semoga cerita ini bisa mengantarkan teman-teman dalam istirahat ataupun sebagai pengantar tidur teman-teman ya supaya rileks jadi silahkan teman-teman ambil posisi yang nyaman dan mungkin sebali jika, jika ingin beristirahat ataupun mau mong -mong tidur ya uh, terima kasih sudah mampir di channel anak embong jangan lupa subscribe aktifkan loncengnya like, dan tinggalkan komentar untuk persahabatan baik baik kita, kita mulai saja pada kisah kali ini yaitu kisah tentang Abu Nawas yang, yang, yang mengidam tuan, tuan kadi, kadi. Kita mulai, Kita mulai pada, pada awal, -awal, kisahnya, awal kisahnya di suatu sore, sore. Ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya murid datanglah, datanglah dua orang tamu ke rumah beliau Yang, yang seorang orang adalah wanita tua, tua, tua penjual kahwa Sedang, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan mesir Wanita, wanita tua itu berkata Beberapa patah kata, kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Lalu Abu Nawas berkata kepada murid-murid: "Sekarang ulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul." Penggali, penggali kapak, kapak dan martil serta batu. Murid-murid Abu Nawas ngasih merasa heran, namun mereka, mereka begitu patuh kepada Abu Nawas nah, dan mereka, mereka merasa yakin gurunya selalu, selalu membuat kejutan dan, dan, dan, dan, dan berada di pihak ya, yang, yang benar. Ya, Memang ya, ya Abu Nawas selalu, uh, ya, itu, ini selalu punya ide-ide cemerlang ya. Pada malam, malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Lalu berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah tuan kadi yang baru jadi." Muridnya pun semuanya kebingungan. Hah? Merusak tuan kadi, kadi, mereka semua merasa heran Perintah yang diberikan oleh guru mereka Apa, apa? kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah guru ini Kata Abu Nawas, menghapus keraguan murid-muridnya murid, Barat siapa yang, yang mencegahmu, ya, ya, ya, jangan, jangan kau, kau pedulikan Terus pecahkan saja kacah rumah tuan Kadi yang baru Siapa, Siapa yang bertanya, katakan tanya, saja aku yang, yang menyuruh merusak. Siapa yang hendak melempar kalian maka pukulah, pukulah mereka, mereka dan melemparlah mereka, mereka, mereka, mereka dengan batu. Itu tuh perintahnya dari, dari Abu Nawas. Nawas. Habis, Habis berkata kebisa, demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuhan Gadi. Laksana para demonstran mereka, mereka berria riak -ria menunjukkan rumah tuan tadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Terlebih tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah tuan tadi. Orang-orang kampung juga berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Ya, Melihat, melihat banyak orang, banyak orang, orang merusak, merusak rumahnya, tuan tua kadi tua segera tua sendera, keluar dan, dan bertanya, siapa, siapa yang, yang menyuruh kalian merusak rumahku? Rumah, <tuk Tukang ketuan kadi. Murid-murid itu, menjawab, itu menjawab, menjawab, guru kami, kami tuan, tuan, tuan, tuan Abu Nawas yang menyuruh kami. Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah tuan kadi. Hingga rumah, hingga rumah, rumah itu rumuh dan merata dan netan tuan, tuan Gadi hanya bisa marah-marah Karena tidak seorang pun yang berani, berani membelai lay, lay, lay, lay, lay. Dasar, abu Nawas provokator. provokator Orang, orang gila, sedeng ah, ah, Itu kata saya kalau sedeng Besok pagi aku akan melaporkannya kepada baginda Begitulah niat dari tuan Gadi Benar, Benar saja ya, ya. esok hari di harinya tuan kadi di mengadukan kejadian semalam ke ke sehingga, sehingga Abu Nawas dipanggil di menghadap baginda. baginda. Setelah Abu Nawas, abu nawas menghadap baginda, baginda, baginda, baginda, dia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah tuan kadi?" Abu, abu, abu Nawas menjawab, "Wahai tuan, sebabnya ialah." Pada suatu malam hamba bermimpi Bahwasanya Tuhan tadi menyuruh hamba merusak rumahnya Sebab rumah itu, itu tidak cocok, -cocok baginya Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi, lagi. Ya, ya karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuhan kadi. Ginda berkata Hai Abu Nawas Bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan Hukum dan dari negeri mana yang kau pakai itu? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab. Hamba juga memakai hukum Tuhan Kadi yang baru ini, Tuhan. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuhan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam seribu bahasa. Hai hey, hey, hey, Kadi, benarkah, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu? itu tanya Hanya baginda. baginda. Tapi tuan Kadi ada jawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. Abu Nawas, jangan, abunawas, jangan membuat pusing Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini. Perintah baginda. Abu Nawas tetap tenang dengan pertanyaan dari baginda. Baiklah baginda Beberapa hari yang lalu Ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini Untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dan Dengan mahar sekian banyak Ini hanya mimpi baginya Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dan, dan meminta dan mahar, mahar untuk, untuk, anaknya. untuk anaknya. Tentu saja pemuda Mesir, -Mesir itu tak mau membayar, membayar mahar hanya karena, karena mimpi. mimpi. Nah, nah, nah, nah disinilah, disinilah terlihat, terlihat, terlihat, terlihat arogansi tuan, tuan kadi. kadi. kadi. Ia ternyata merampas kadi. semua harta benda milik pemuda, kadi. pemuda kadi. Mesir sehingga, sehingga, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kain. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas. Tetapi masih belum percaya 100 persen. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, Hai, hai anak hai, Mesir, mesir. Ceritakan ceritakanlah hal ikhwal hal -hal dirimu menenia, sejak engkau datang ke negeri ini. Ternyata cerita, cerita pemuda mesir, mesir, itu itu sama sama cerita mesir, mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda, pemuda itu juga, juga membawa saksi yaitu tua pemilik, pemilik tempat kos, tempat dia menginap. Jadi ceritanya si pemuda ini sudah bercerita, kepada raja dari awal, awal dia, dia sampai di negeri Baghdad hingga kejadian yang menimpa dirinya dan, dan semuanya, semua itu yang dia ceritakan sesuai, sesuai dengan ceritanya Abu Nawas lalu betulah sang raja kurang kejar ternyata setelah mengangkat seorang kadi orang yang kejat moral kadi itu Uh, mungkin kalau ya. sekarang itu hakim ya kawan-kawan ya -kawan, kawan. ini, ini hakim yang jadat kan? juga sih zaman sekarang hakim yang jadat uh. jorannya uh. uh, bu ya. tapi zaman sekarang ini hakim jadat bukannya dipecat nih kayaknya malah dilindung-lindungi kayaknya. bandingnya sangat murka. Kadid yang, Kadi yang baru yang itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan, dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang, -pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu tidak membalas kebaikan Abu Nawas, namun Abu Nawas menolak. Berkata Abu Nawas, Janganlah, Janganlah kau memberikan barang sesuatu, sesuatu pun kepadaku aku. tidak, aku tidak, tidak akan, akan menerimanya sedikitpun juga. Waktu Abu Nawas sudah, sudah nolong, nggak mau dia, dia dikasih perspot itu, mau dia dikasih apa ya, dikasih komisi, istilahnya ya, teman-teman ya. Tulus benarnya orang yang Abu Nawas ini Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Sehingga, sehingga, sehingga ketika ia kembali ke negeri Mesir, ke negeri Mesir ia menceritakan yang tentang kehebatan Abu Nawas, Nawas kepada penduduk Mesir. Sehingga nama Mesir, sehingga nama eh, eh, eh, Abu Nawas, Nawas menjadi, menjadi sangat terkenal. terkenal. Nah, demikianlah nah, tadi kisah, kisah Abu Nawas, Nawas yang, yang, yang mendemo seorang hakim atau kadinya. Teman-teman, semoga kisah ini dongeng ini bisa, bisa membuat teman-teman terhibur -teman teman -teman dan, rilis. dan rilis. Akhirnya, akhirnya saya anak emong channel pamit undur diri, diri. wabarakatuh nah, walidaya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh